Untuk saat ini namaku syukron fahmi Jawab orang itu Oli Paidi terdiam Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut Dan tiba-tiba saja Sikap oleh Paidi berubah dengan sendirinya Tanpa ia sadari Oli Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya Kang Paidi sampeyan tidak seharusnya menghindari itu semua Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan Allah mau meningkatkan derajat sampean. Ucap orang itu Oleh Paidi semakin menunduk Ternyata orang yang sedang memancing ini Tahu akan keadaan dirinya Kang Paidi Dengan menghindari pujian-pujian itu Sama saja sampai dan menafikan kekuatan Allah Karena sampean merasa tidak mampu Padahal Allah lah yang memberi kekuatan Kata orang itu lagi Wali Pedi hanya bisa diam dan semakin menunduk Air mata mulai meleleh dari matanya Ingat la wa la illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh Itu sudah syirik kofi bagi orang setingkat sampean Karena Allah yang memberi kekuatan Allah meliputi segalanya Wali Pedi menangis sesugukan Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya setelah melangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau berselaman dengan orang itu. Tapi, orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang mengunggah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia. Menggerakkan hatinya untuk berzikir sir dan entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa Tidak ada suara Semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap kulit Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat, Dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya lamat lama Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali Mujidahid Islam Maltin Walibaydi Lalu Walibaydi melihat sosok baju putih itu Maju ke depan dan berkata Kepada sesuatu yang di depannya Sesuatu yang tidak terlihat Gusti, bagaimana menurut jenengan Terhadap kedua kekasihmu ini yakni Nabi Musa dan Al Ghazali Tanya sosok putih itu Lalu ada suara yang mengatakan Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati Tapi aku lebih suka dengan Al-Khazali Karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati Banyak menghilangkan kebodohan Dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku Lalu ketika sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi Lalu lama-lama terdengarlah azan subuh Sedikit demi sedikit Allah mulai terlihat kembali Setelah sholat Wali Paidi bangkit dan kembali pulang pada hari itu, Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya. Beliau tampil gaul sekali. Memakai sepatu, celana jeans, dan kaos oblong. Walaupun semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan buka toko pakaian listru. Dan dengan memakai kacamata hitamnya, Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid dalam rangka tasakurang dan pembukaan toko onderdil barunya, yang mana semua barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai ini kalau bisnis memang tidak mau setengah-setengah Sekali terjun, beliau langsung menyelam sekalian Sekitar jam 9 pagi, Wally Pedi sudah sampai di toko Mas Kiai Tampak terop yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih Yang sebagian besar sudah terisi Di depan terop ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih yang di atasnya ada karpet merah, yang di sebelah kirinya ada piano semacam elektron, musik barat, slow rock, yang berkumandang mulai awal acara. Yang unik, ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung, sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang, Mas Kyai Mursid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebahagian dari luar daerah. Mas Kiai ini menyeting acara pada pembukaan tokonya ini Dengan model seperti acara pembukaan toko underdeal pada umumnya Tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang Kiai di kalangan pesantren Apalagi mas Kiai ini adalah seorang Mursid Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara Tetapi langsung menuju dapur umum mencari kopi Setelah dapat kopi, wali Paidi duduk di pojok toko Mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan mas Kiai Mursid Sambil menjodot rokok masna wasulasawarubak, Wali Paidi mengawasi semua tamu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak arikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka. Dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini. Menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi Pemuda ini adalah adik Mas Kiai Mursyid Udah lama kan? Tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman Enggak, barusan aja datang Jawab Wali Paidi Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang berkopiah dan sorungan itu Adik Mas Kiai Mursyid sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka Anu kan? Sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad Untuk mendatangkan santri-santrinya Untuk datang ke sini Guna membantu bahagian akomodasi ataupun bahagian angkat-angkat meja. Tetapi terjadi salah paham, ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede Torika. Dikiranya Mas Kiai mengadakan acara kumpulan Torika. Jadinya ya seperti ini. Adik Mas Kiai menjelaskan kepada Wali Paidi. Oh begitu toh ceritanya, jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kei dengan bercelana jin yang diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim, tampak seksi-seksi dan mulus-mulus. Mereka ini para sales promotion girl yang didatangkan Mas Kei Morshid untuk mengisi di acara pembukaan tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Murshid ini Kecuali para tamu yang berkopiah dan serungan Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Murshid ini Memakai jeans dan dikelilingi cewek-cewek cantik Di hati sebahagian para penggedi-penggedi Toreka ini Mulai timbul keraguan atas kemursyidan Mas Kiai ini Dan memang para penggedi-penggedi Toreka ini Sebahagian besar dulunya adalah murid abahnya setelah acara seremonial dimulai dan peresmian atas dibukanya toko online ini sudah dilakukan, tibalah waktunya hiburan. Musik mulai mengalun lagi dan yang lebih menggemparkan, Mas Kai ini tampil di panggung mini terjaget ria bersama para sales promotion girl yang berjumlah 15 orang ini. Para penggeri-penggeri Torika semakin melongo melihat mursyid mereka yang berjoget dan bersendagurau dengan para sales promotion girl yang rata-rata cantik dan seksi ini. Wally Pedi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya maskai mursyid. Wali Pedi melihat di antara sales promotion girl ini ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila.